Pak terus corona di dunia dan juga di Indonesia, di Indonesia. Good dan angin bertinggi kencang menerja semua Thank mm -hmm. you. Walau